Oke okay. Pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas beberapa info update event terbaru yang kemungkinan akan hadir di game free fire Mulai dari event top up berhadiah, event diskon diamond, sampai dengan event gratisan terbaru dan lain-lain Oke yang pertama ada event top up berhadiah Nah dikabarkan nantinya akan ada event top up berhadiah skin terbaru dari glue wall Dengan desain warna kuning, dengan logo kepala hewan gitulah. Waduh, udah kalau kita itu top up dapat diamond ya kan? Plus dengan skin terbaru dari Glue Wall. Cakep deh. Tinggal kalian top up saja saat eventnya ini udah dimulai, langsung kalian bisa mengeklaim hadiah bonusan skin Glue Wall terbaru tersebut, cuy. Mudah sekali, bukan? Yang kedua. Ada info lanjut mengenai perilisan skin M1014 pada event inkubator di Lucky Royal. Karena masih banyak banget nih yang bertanya maupun DM atau komen lah. Bang, saya tidak masuk ke top 1 sampai 100, Bang. Bang, kapan inkubator sgm M1014 rilis, Bang? Bang, Bang, Bang, Bang. Oke oke santuy cuy santuy cuy Jadi inkubator skin M1014 itu akan hadir setelah inkubator Rebel Academy Ingat setelah inkubator pelajar nakal cuy Jangan sampai tanya lagi ya kan Siap bang siap siap Yang ketiga, ada event gratisan resmi dari Bapak Garena nih cuy Pada event gratisan Trickster Parade ini Ada berbagai event menarik dan gratis di dalamnya cuy Dan event ini akan hadir antara tanggal 9 atau 10 kalau nggak salah cuy okay. Yang pertama ada event mission berhadiah Pada event ini kita cukup bermain dan mengumpulkan token ini untuk mendapatkan hadiah-hadiah bonusnya Dan untuk mendapatkan set bundle pemadam kebakarannya Kalian membutuhkan token berbentuk wajik warna merah ini cuy Atau apalah namanya ini ya kan Di daerah kalian apa namanya ini bentuknya nih Ya pokoknya yang inilah cuy Dan token ini tuh bisa kalian dapatkan dengan cara login pada hari atau tanggal puncak dari event trickster parade ini Untuk mengeklaim tokennya Baru kalian bisa mengeklaim set bandel pemadam kebakarannya cuy okay. Terus ada event login berhadiah skin, tas, atau backpack Dengan desain logo seseorang raja gitu cuy Mirip-mirip dengan gambar yang ada di kartu remi ya Buat kalian yang pernah main kartu remi bareng temen-temen ya kan Pasti tau ini gambarnya kayak mana ya kan Waduh. Dan cara dapetinnya itu gampang banget cuy Cuman kalian itu login saja, setelah event login ini dibuka, kalian langsung bisa mengeklaim skin tas atau backpack ini cuy Ditambah lagi dengan hadiah bonus item fire yang fungsinya untuk meningkatkan level dari karakter Kelly Awakening Kalau udah karakter Kelly Awakening kalian udah max gitu kan gila sih itu demeknya enggak ngotain nggak enggak itu tuh demeknya <laughs> sebelumnya gua ada info seputar beberapa skin tas atau backpack dengan desain yang mirip-mirip dengan ini cuy yang besok ini akan riliskan yang ini skin tas atau backpack dengan desain kepala raja kan nah nantinya akan ada atau rilis juga Skin tas atau backpack dengan desain kepala ratu dan kepala prajurit kerajaan cuy. Dan berikut adalah cuplikan mengenai skin tersebut. Ini untuk skin tas dengan desain kepala ratu. Ini untuk skin tas dengan kepala prajurit kerajaan gitu cuy. Terus ada juga event login berhadiah lagi. Dengan berbagai hadiah yang keren dan gratis tentunya Untuk hadiah-hadiahnya kayak ada loot crate pad berang-berang Skin dari loot box dan lain-lain Hanya dengan cara login saja cuy Terus ada event misi berjalan atau berlari Dengan hadiah loot crate pad berang-berang lagi Dan ada hadiah skin skateboard juga Yang keempat Ada info event bonus diamond gratis Nah Dikabarkan nanti akan hadir Event bonus diamond gratis Jadi semakin sedikit diamond Yang kalian miliki Semakin murah juga Harga untuk top up 520 diamond ini cuy Kalau nggak salah dulu itu Aku punya diamond itu Di bawah 100 cuy Terus aku top up yang 520 diamond ini Ya kan itu cuma 15 ribu saja cuy Waduh Untung banget nih kita cuy Jadi jangan sampai ketinggalan Kalau ada event-event bonus diamond kayak gini ya kan Oke okay. Jarang-jarang cuy soalnya cuy <risas> Yang kelima Ada event toko pasti permanen Nah, pada event War of Assassin ini kita bisa mendapatkan berbagai skin secara permanen dengan harga yang cukup murah sekali. Setelah masuk ke event ini, kalian bisa login menggunakan akun FB atau Google atau VK ya. Terserah kalian lah mau login pakai akun apa ya kan. Terus di sini kalian bisa pilih hadiah-hadiah yang ada pada set bundle Assassin biru ataupun yang merah terus kan ini ada kayak garis dengan angka-angka kan nah ini itu kayak bagian-bagian dari hadiah-hadiahnya cuy jika kalian sudah ngesepin di angka atau pilihan yang pertama kalian bisa pindah ke angka kanannya untuk mencari item lain tetapi semakin ke kanan harga dari sepinannya itu juga bertambah mahal cuy tetapi tenang auto permanen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 BTW keren juga nih set bandel Assassin birunya ya Boleh-boleh nih cuy di sepin-sepin manja gitu kan cuy Dan berikut adalah trailer dari event War of Assassin ini Take me to that place now I will never let my thoughts get away now I got better things to do, picking fate now I just want to be the best, call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground Hoping I can find my way, Ooh, even when I'm feeling down I fight, even when I don't know what is right I'ma pick a side, and I'ma take pride I will decide my fate and die Will never let them tell me who I am If you try to shape me, I'll be damned Planted on the ground is where I stand Never give up, that was always the plan it's so cold yeah. Dan mayor info aja cuy, event ini sudah dirilis di beberapa Free Fire server luar Dan semoga di Free Fire server Indo juga ada walaupun bentuk perilisan eventnya itu beda ya kan Yang penting apa cuy, diskonnya itu gede ya kan Yang keenam ada beberapa masker yang dikabarkan akan segera rilis atau hadir di game Free Fire. Kalau kalian lihat pada salah satu postingan akun Coolgar Info di Instagram memberikan caption tanya. Pengen masker ini tuh dirilis secara gratis atau beli ya kan? Menurut gua kalau nantinya skin-skin masker ini dirilis secara gratis akan dirilis atau hadir pada event top up Atau event mission cuy Dan kalau dirilis secara beli Atau harus pakai diamond Skin-skin masker ini tuh akan hadir pada event Atau pada laki royal gitu Keren-keren loh skin maskernya Apalagi yang kiri atas ini cuy Udah sih Digabungin sama bandel lainnya Kayaknya kece parah nih masker cuy Boleh-boleh nih Garena I love you <tik> Yang ketujuh Ada penampakan dari skin mobil lambu terbaru Nah bisa kalian perhatikan pada cuplikan trailer dari bandel Diamond Royal ini cuy. Bahwa ada penampakan skin terbaru dari mobil Lambo Dengan desain warna merah cuy um, Perasaan gua mengatakan sepertinya akan ada event top up berhadiah skin Lambo nih Boleh-boleh ya kan Tapi jangan pakai perasaan dah Ntar sakit ya kan kalau dianya nggak peka Apa sih? Sejak kapan nih si Sutup kok? Jadi, bucin kayak gini nih. Tolong gitu kan? Oke, okay. mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan info-info terbaru seputar game Free Fire. Gua Adisi YouTube cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire BattleGround. Salam update. Fuck it.